bantu minta duduknya Oke okay, baik ya selamat siang semuanya selamat datang di Kebun Raya Bogor. Sedikit informasi saja untuk Wispen atau gulang tiketnya kita hanya berlari satu trip atau satu kali keliling sampai kembali ke tempat semula tanpa turun dan juga berhenti. Ya. Juga sedikitnya akan saya saring bercerita sejarah dari Kebun Raya Bogor sendiri. Namun sebelumnya kita ada dua lokasi yang tidak bisa kita lewati ada museum, museum zoologi juga ada Taman Meksiko untuk koleksi kaktus. Kebun Raya Bogor ini luasnya 87 hektar, kurang lebih sekitar 13.000 jenis tumbuhan dari seluruh Indonesia juga ada yang didatangkan dari luar negeri ya. Karena memang fungsi utama Kebun Raya sendiri sebagai hutan konservasi, tempat penelitian, tempat edukasi dan nilai plusnya berwisata. Kebun Raya sudah ada pada masa pemerintahan Belanda. Diresmikannya tanggal 18 Mei tahun 1817 diresmikan oleh seorang ahli botani Atau ahli tanaman berkebangsaan Jerman Bernama Profesor Reingwan Jadi tepatnya nanti Tanggal 18 Mei yang akan datang Kebun Raya Bogor ini berulang tahun yang ke-205 Juga rata-rata semua tumbuhan di sini eh, Sudah dikelompokkan ya Sudah dikelompokkan satu rumpun Satu family atau satu sukunya Kita akan lewati kelompok bambu Terlebih dahulunya Kurang lebih sekitar 32 jenis bambu Dari Asia Tenggara ada bambu kuning, bambu kerdil, bambu ulir berserat-serat garis Ada bambu apus yang warnanya sedikit coklat Ada bambu raksasa atau pering petung, petung Ada bambu hitam yang sering dimanfaatkan untuk membuat alat musik jenis angklung Ada bambu ulung, bambu jepang, ada bambu panda Ada bambu pembungkus lemang, ya, bambu lemang Bambu ini memang bentuknya sama ya, namun beda fungsi dan manfaatnya Kita akan lewati tampak belakang atau bagian belakang istana presiden ya di depan Tampak belakang istana presiden Istana presiden sendiri luasnya 28 hektar. Didirikan atau dibangun lebih awal tahun 1745 ya Di depan kiri ini tampak belakang istana presiden Bogor. Juga di sebelah kiri di dalam ada kuburan Belanda Ada sekitar 40 kuburan Para peneliti, ada bangsawan yang dulunya meninggal karena wabah nyamuk malaria. Sebelah kanan giant bambu ya, bambu raksasa atau pring petung betung ya. Bambu raksasa ini pertumbuhannya paling cepat. Dia 15 cm sampai 20 cm per harinya. Jadi, canak bambu atau rebungnya itu sekitar 20 cm per hari. Kita lewati jalan Palap sepanjang jalan samping kanan kirinya Livistona Palam Laut tata Palam Bisa redang Juga di sebelah kirinya ada Taman Teisman. Johannes Elias Teisman adalah salah seorang ahli tanaman yang berjasa sebagai pengelompok tanaman. Jadi rata-rata e, semua tumbuhan yang ada di kebun raya sudah dikelompokkan satu rumpun atau satu familinya oleh beliau ya. Johannes Elias Teisman. Sebelah kiri di depan kelompok rotan. Mungkin ada yang belum pernah melihat secara langsung ya rotan itu seperti apa bentuknya sebelah kiri ya. Ini ada yang terambat rambat ini rotan. Rotan ini tanaman rambat berduri. Dia ada durinya. Tumbuhnya ke atas ya, mencari sinar matahari ya sebelah kirinya. Rotan ini yang biasa dimanfaatkan untuk membuat meja, kursi, kulahu bola takraw, tongkat. Sebelah kanannya ada Melcher. Melcher ini awal mulanya difungsikan sebagai rumah peristirahatan para gu gubernur dan direktur utama Kebun Raya Bogor. Dibangunnya tahun 1884. Di sebelahnya ada trub, trub atau laboratorium, dibangun tahun 1883, lebih awal ya. Dari masa Belanda hingga saat ini masih difungsikan, masih dipergunakan sebagai laboratorium tanaman. Salah satu lab tertua se-Asia Tenggara. Kita menuju ke sisi utara, kebun Rebogon, ada taman asli, koleksi palok, juga ada area hutan. Kelompok tanaman-tanaman yang berbuah ya seperti mangga, lengkeng, juku, sawo, manggis, rambutan, durian Namun rata-rata semuanya sudah tidak produktif atau tidak berbuah lagi Sebelah kanan, di atas ini salah satu koleksi pohon yang tertinggi se-Indonesia Pohon kempas atau pohon raja dari Kalimantan Usianya 107 tahun, tingginya 60 meter dan masih bisa bertambah tinggi lagi kita bergeser ke koleksi tumbuhan spora ya tumbuhan spora ini seperti tanaman paku dan ada sikas atau pakis kiri ya, koleksi tanaman paku. Tanaman paku ini salah satu tumbuhan dari zaman purba ya, sudah ada ada tanaman paku dan juga ada sikas atau paku. Juga ada pandanus, pandanur atau pandan laut. Pandan laut ini daunnya yang biasa dimanfaatkan untuk membuat anyaman tikar, topi, tas. Juga ada taman Meksiko ya, sebelah kanan. Taman Meksiko koleksi kaktus Dan tanaman sukulen lainnya Juga di sebelah kanan di bawah Taman akuatik, koleksi tanaman air Koleksi tanaman air seperti aceng gondok Teratai, talas air, melati air, pisang air Salah satu koleksinya kita punya papirus Papirus ini adalah bahan baku membuat kertas Yang sudah digunakan pada zaman Mesir kuno Bentuknya seperti rumput ilalak ya Tinggi-tinggi, Papirus bahasa Inggris kertas paper nah paper ini diambil dari istilah kata papyrus kita lewati koleksi palem ada palem laut, ada palem serdang palem raja, palem botol, palem merah, palem kipas, palem duri juga di sebelah kanannya ada salak salak, sagu, kelapa sawit, dan kurma yang masih satu rumpun dengan palem banyak, banyak. Banyak. Banyak. Banyak. ke palesi nya di sebelah kiri ya, ini ada palesi pohon kurma yang disangka besi juga pohon kurma namun tidak berbuah ya karena berbeda iklim berbeda habitatnya jadi hanya bisa tumbuh saja sebelah kanannya juga ada monumen kelapa sawit ya kelapa sawit ini tumbuhan asli dari benua afrika dikirim ke kebun raya Bugur tahun 1848 dari Kebun Raya Bogor lalu disebarluaskan ke se Asia Tenggara termasuk Indonesia ya. Jadi kelapa sawit ini tumbuhan asli dari benua Afrika. Juga di sebelah kanan ada kelompok sagu, pohon sagu ya, sagu Papua. Di belah batangnya itu diambil, dalamannya ditumbuk, dihaluskan, dijadikan kepungkas. Di sebelah kanan kita ini aliran sungai atau kali Ciliwung. Sungai Ciliwung ini membelah dua bagian Kebun Raya Bogor, ada sisi utara dan sisi selatan. Sebelah kirinya kelompok kenari atau kanarium Kacang kenari Salah satu koleksinya Sebelah kiri ini kenari raksasa dari Maluku Usianya 167 tahun Ya kelompok-kelompok mangifera mangifera atau mangga kita masuki area hutan area hutan ini koleksi atau kelompok kayu-kayu keras seperti jati, jabon, beringin, meranti mahoni, gaharu sengon, eboni, cendana terbesi kayu ulin atau kayu besi ya ini sebelah kanan ini baru roboh tumbang sekitar 4 bulan yang lalu karena hujan angin pohon kelowih usianya 160 tahun dan di depan ya di depan nanti sebelah kiri salah satu koleksinya ada yang dinamakannya pohon jodoh ya Disilahkan pohon sepasang atau pohon jodoh Ya sebelah kiri ada pohon yang berplat merah Plat merah ini tahun penanaman ya Menandakan pohon sudah di atas 100 tahun ya ratmer ini tahun penanaman rata-rata di tahun 1800 sebelah kiri pohon jodoh ya dinamakan pohon jodoh karena ditanam secara bersamaan dari jenis yang berbeda sebelah kanannya beringin putih yang sebelah kirinya meranti usianya masing-masing 156 tahun sebelah kanannya kelompok kayu ulin atau kayu besi yang suka dibikin perahu ya kayu besi ini jadi dia semakin terkena air semakin kuat dan keras Sebelah kirinya kelompok jati, jabon, sengon, mahoni, juga ebony atau kayu hitam. Mas Dan salah satu koleksi pohon atau kayu yang termahal di Indonesia adalah pohon gaharu ya, kayu gaharu. Dari getah dan kayunya lumayan fantastis harganya, ya. gaharu. akan menyeberangi jembatan Surya Lembayu di bawahnya yang tadi sungai atau kali Ciliwung Ya, di bawahnya sungai Ciliwung Sebelah kiri di depan, salah satu koleksi pohon beringin yang ditanam sama presiden pertama kita ya, Pak Soekarno, tahun 1950. Sebelah karenanya tempat pembibitan, salah satu koleksinya ada sosis Afrika. Sosis Afrika ini biasa dimakan sama gajah jerapah badak. Sebelah kirinya taman Sujana Kasah. Sujana Kasah. ini orang Indonesia kedua yang menjabat sebagai direktur utama Kebun Raya Bogor. Beliau masa jabatannya di tahun 1940. Sebelah kanannya apotek hidup ya, koleksi tumbuhan obat. Kurang lebih sekitar 317 tumbuhan obat. Seperti ekaliptus, kayu putih, sambiloto, beluntas, bunga kacapiri, binahong, handulup, jahe, sirih, kunyit, lengkuas, kapulaga, temulawak, secang. Sebelah kirinya di depan koleksi tumbuhan palawija mungkin ada yang masih ingat dengan kata-kata palawija sebelah kiri ini, ini palawija ya gara-gara ini Belanda datang ke Indonesia rempah-rempah ya lada, cengkeh, pala, kayu manis, ketumbar, kakao atau coklat, kopi yang kita akan masuki area A street juga di sebelah kanannya ada rumah kaca anggrek ya glass house atau rumah kaca anggrek untuk koleksi anggrek sebelah kirinya tempat pembenihan persilangan juga ada laboratorium anggrek untuk koleksi anggreknya kebun raya yang tercatat saat ini sekitar 421 jenis anggrek dari seluruh hutan Indonesia juga ada yang didatangkan dari luar negeri mungkin yang sering umum dikenal seperti anggrek bulan, anggrek dendro, anggrek hitam, anggrek macan atau anggrek raksasa dari Papua Kita masuki taman Astrid ya, taman utamanya kebun Raya Bogor. Nama Astrid sendiri diambil dari nama Ratu Belgia bernama Ratu Astrid yang pernah berkunjung tahun 1928. Sebagai bentuk apresiasi dinamakan Taman Astrid. Juga di sepanjang jalannya samping kanan kiri jalannya koleksi pohon damar. Pohon damar ini getahnya yang biasa dimanfaatkan untuk membuat bahan cairan cat, lilin, resin, atau thinner. Juga kayunya yang diproduksi untuk membuat batang korek api. Sebelah kanannya ada koleksi pohon baobab Baobab dari Madagaskar, Afrika Si batang pohonnya tersebut bisa menampung atau menyerap ratusan liter air Sebelah kanannya ada Dome. ya Eco Dome ini ruang edukasi atau ruang eksibisi pameran Kita masukin lapangan asli Lapangan utamanya dari taman Astrid. sebelah kanan terdapat arevella. ini nama latin dari palem kipas ya. Masih banyak yang menyebutnya dengan pisang kipas. Tidak ada jenis pisang kipas yang ada palem kipas. Di depan sebelah kiri terdapat raksasa dari sungai Amazon Brazil ya sebelah kiri. Ada kolam teratai raksasa. Ada yang mau turun di Bazar di sini? Pak, pak. Atau kembali ke tempat semula? Atau mau di sini? Mau di sini? Boleh Silahkan turun di hati-hati Sama-sama Sama-sama ya, Sama-sama Iya, sama-sama Sebelah kirinya kelompok Perandu ya, Kapuk atau pohon kapas kita lewati kembali, sungai atau kali Ciliungnya kita lewati kembali, koleksi kepala dan juga ada taman apotik kiri ya taman Mexico jadi bagian ini ke taman Mexico bisa berjalan kaki sedikit koleksi kaktus dan tanaman sukulen lain lainnya. Kemice ya, sudah kembali lagi ke perempatan. Terima kasih sudah menggunakan fasilitas mobil wisata. Diperiksa kembali barang bawaannya ya, jangan sampai yang tertinggal. Kurang lebihnya mohon maaf juga dari saya. Selamat siang. Terima kasih dan sehat-sehat selalu. Silakan turunnya hati-hati. Sama-sama. Terima Sama-sama, Pak. with <laughs> it. <tuk> Kita menemukan permakaman dengan guys hmm, Ini foto foto apa apa nih bagaimana tentang Itu dia, dari masuk di jalur tujuh, ke dari dua belas kereta, KA satu 그리고 그때는 그게 Karena dia sendiri gak mau ke makam. Thank you. Masih mau, apa? Kok cerai? Bayangan, Ini darah-darah sini. Nama apa siap? Lima. Lu, si darah-darah sini. Hah? Masih daerah sini. Oh, di sini. Yeah. Huh? Ini. Oh. Dia nama-nanya. Oh, cik-timai yang kayu-kayu. Dia lagi lah. Dia lagi lah. Kayu. Kayu hmm. lagi nama. Kalau, nah, apa siap? Sahri. Ini ya? sahri. Sahri. Sarif. apa? Tahril. Sahril, Sahrif, kali. mana 39. Itu bintinya itu. nama. Namanya Daniar. Namanya Daniar, nah, binnya Nama syarif Binti itu ya? Binti. Dewe. Mana kah aja tuh enggak nyusul? Jadi kagak tahu. Kayaknya masih ikutin di sini. Ini kali ini. bawah sini Pak. Kayu-kayunya nggak ada namanya. Ayuh, kayu kayunya enggak ada namanya. kalau nggak ikut, Gua ikut, ini kok tahu? ini dari bintang bayi, bintang. ini, antara di sini sini sini sini dari tengah tengah sini nih, Hah? antara tengah sini nih, ini di sini, ini. Hmm. Ini apa, pojok, -pojok. Nah, ini di pojok sana, ini bukan pojok sana. mau bawah itu Belum sampai bawah. Hmm, susah nyarinya.